halo, berjumpa lagi dengan saya abam di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org sekarang saya akan menambahkan di sini name oke, saya memberikan spasi dulu name dan di sini mungkin asa info lalu saya memberikan juga di sini name dan VP asa software mungkin app asa app dan di sini mungkin saya memberikan name asa game dan di sini mungkin saya tidak memberikan mungkin semacam itu dan kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Di style, saya bisa memberikan lagi seperti ini: saya bisa memberikan P, lalu kurung semacam ini, dan di sini atributnya, name, dan di name saya bisa menentukan yang akan saya ganti apa. Jika saya memberikan asa game, saya menuliskan sama dengan tanda kutip asa game dan sekarang baru pembuka dan penutup semacam itu jika saya memberikan background dan di background saya memberikan uh, grey lalu saya memberikan color dan disini saya memberikan mungkin Green, jika saya simpan, lalu saya reload. Saya akan mempunyai green dan background di yang mempunyai name asakim. game. Oke, okay. dan di sini saya bisa memberikan tanda semacam ini. Oke, okay. dan saya menghapus game saya meninggalkan asa saja dan saya simpan lalu saya menuju ke web browser dan reload apa yang terjadi saya mempunyai asa game dan asa info dengan tanda ini saya menseleksi saya memilih nama yang mempunyai asa di depan maka akan dirubah oke mudah-mudahan anda bisa memahami dan di sini saya juga bisa menggantinya dengan dolar. Apa jadinya jika saya ganti dengan dolar? Saya simpan. Saya reload. Oh, oke. Okay. Saya memberikan nim lagi dan mungkin Oke, okay, mungkin semacam ini. Dan saya simpan, lalu saya reload Jika saya memberikan dolar, maka semua nama yang terakhirnya adalah asa itu akan dirubah Oke, seperti itu Dan saya bisa memberikan bintang Apa jadinya jika saya memberikan bintang? Saya simpan Semua yang ada kandungan asa. Nama dengan semua kandungan asa akan dirubah. Oke, seperti itu. Dan dengan beberapa cara ini, Anda bisa merubah apapun. Jika Anda mempunyai P, jika Anda mempunyai span banyak, atau mungkin tabel atau apapun. Anda bisa merubahnya dengan cara-cara seperti ini. Anda bisa langsung menentukan Kelasnya atau ID-nya dengan konsekuensi semacam ini yang sudah saya tunjukkan di tutorial ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.